Bukan begitu Halo Welcome back to my channel Pada kesempatan kali ini saya berada di Waduk Wadas Tintang ya Tepatnya di daerah Mudal ini masuk ke daerah Wonosobo Pada kesempatan kali ini saya mau mancing ini di lapaknya Mas Ari Lorok ya. Mudah-mudahan ada hasil Ini kalau ke lapak itu naiknya rakit Karena jauh dari ini tepian, jadi menggunakan rakit. Bagaimana keseruan-keseruannya? Mari kita saksikan dan tetap stay tune di Aris MJW Channel. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe nya Dan juga jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Aris MJW Channel. Terima kasih. ternyata butuh perjuangan ya untuk sampai menuju lapak pemancingan saja ini susah sekali saya sampai jatuh dari di sawah tuh ya luar biasa ini aja ke tengahnya saya menggunakan rakit Nih, ya ditarik pakai benang nah ya, perlu hati-hati gini cukupnya dirakit ini kan nggak begitu kencang banget harus hektrasi hati ya tetap selalu semangat saja ketiap hal yang positif dilakukan maka akan menghasilkan sesuatu juga yang positif nantinya Oke terima kasih ternyata baru dapat datang saja memasang joran aja sudah dapat sambaran dari Naimila luar biasa awal pertama strike saja sudah memperoleh hasil yang sangat besar. Oh, teh, Wah, belum ayam nggak, teman-teman Não, não, não. Mas Arief dapat strike yang kedua Nila kali ini Yang menyambar Kayaknya agak besar curan sampai menukik tajam Perlawanan dari Neng Nila Sangat kuat sekali Sampai Mas Arief sambil kewalahan Menahan serangan Dari Neng Nila Uh Gondos, <gihai> wih, dan mantap. Oke, yuk ajar terus. Aduh, malah Tapi sayang benangnya nggak kuat, sampai putus benangnya. lah. Mas Aris pun mulai mancingnya dilanjutkan di hari yang kedua. Di pagi hari dia langsung mendapatkan sambaran yang sangat besar. Sampai joran menukik tajam dan ikan pun gak mau untuk dinaikkan. Lama sekali naiknya. Bagi yang baru menemukan channel ini silahkan untuk klik tombol subscribe, like, komen, share Jadi Bila perlu share ke teman-teman kalian biar nanti video ini bisa berkembang dengan baik Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Yang sebesar-besarnya dari subscribe dari kalian itu sangat bermanfaat sekali bagi saya dan penting sekali bagi saya. Saya sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Mas Ari lorok yang menemani Mas Aris latar pun strike. Dia, dia memperoleh sambaran yang Kelab sangat jenek, besar Nah, tapi sayang momen untuk strike-nya itu tidak tepat. Jadi sudah strike baru videonya hidup. Lumayan, guys. Lumayan. Mali. Mali. Mali. Mali isi polongane rapat wis ya. tertutup sampe tambah jos sumenit lah semenit menit oke guys Thank you. Memang Dewi Fortuna sedang mendekati Mas Ari Lorok. Kali ini dia strike yang kedua. Strike-nya pun sangat besar. Wey, kita... Sampai joran menukik tajam. Dia hampir kewalahan menghadapi tarikan dari ini. Lagi bro. Melaku orang oke nih. Chan, Kena lumayan sebisa. <laughs> Tuh, gue lagi dari kesuen ya. <laughs> eh, lumayan. Wey. Hai, akhir hari Minggu, hal berapa nih, Mas? 30 puluh, tiga puluh, tiga Lumayan, ya? Naga bol, <tuh> ya? Double lumayan, guys. Oh. Uh, oh juara hari ini, bos lumayan, bos keras gede kabol. Pisang goreng. Eh, tarik sih. Kabol. Sebongko. <tuk> <tuk> Allah. Eh, kabol tapi iso dong goreng iwak. Iya, lumayan. orang iso dong goreng kerupuk. kerupuknya gue besok nek. Banyak hikmah yang bisa dipetik dari kegiatan kali ini Yang pertama ketika kita membawa perlatan yang memadai Umpan yang memadai Maka kita akan percaya diri untuk melakukan aktivitas mancing itu Dan ketika kita sabar Maka kesabaran itu akan memperoleh hasil Sesuai apa yang kita inginkan Terima kasih Terima kasih Kebriwe Mas, sebagai pengusaha lapak ini menghadapi, aduh, mau Lebaran seperti ini. Sedih, sedihnya gimana, Om? enggak ada yang mancing, kalau beli-beli baju nggak ada. Harusnya ini yang punya lapak ngasih THR nih. Ini babo. Ayo siapa yang mengambil babon, THR babon Randa, weh, Randa oh, okay. <laughs> Aduh Randa bisa anak siji, lumayan lah si rapet Si rapet lah, ya. si kenceng Gimana <laughs> <Yenis terancur. laughs>